Rocok korban ini untuk pertanyaan loro kriminal KPP. Yuk, gara-gara korban urunan dulu. Bukan ini kan huruf Sumba, hurufan Rong Juta untuk sapi. Berarti ini Rong Juta, Bank Bitu untuk Dewi. 14 juta. Pertama takonya HP CC kurang ajar. Pak Bahak, yang tanya itu ada orang NU? Pak Bahak, katanya kalau sapi satu itu ditumpah Iwan Biru. Fitu itu kalau misalnya sapi limusin <laughs> sapi limusin itu kan harganya 70 juta itu kalau urunan orang pitu kan berat misalnya urunan orang pula, seanggap aja kuat lah sapi limusin itu pakai orang eh sauni unik ya kata saya terus dia mari tanya saya gara-gara saya gue ini kalau orang nasional itu kan biasa misalnya Ruhin istrinya kerja ngajar di SD Wonokromo Ruhin ngajar di SD Kota Gede kan kalau orang nasional kan biasa yang tanya saya itu orang nasional ya ada NU, NO, ada Muhammad, ya orang nasional tapi senang Islam ini. ya Islam lah pokoknya senang Islam <tuh> Terus artinya nanti kan istrinya Ruhin kan korban di SD Wonokromo sama pak-pak cowok yang guru situ Ruhin korban di Kota Gede sama guru-guru putri yang di Kota Gede nah Berarti kan, Fujum digoda wong Makanya pertanyaan, kalau korban bareng itu resikonya itu kan kadang gue Fujum nih, wong. Mereka pusing bagian singgung ronde, kan gak? Makrom, ayo singkong ruran siap. Fujum nih, dia tiga wong. Lah, aku lagi nanti takut. Tingin kelosannya, kiaon aku ruan ruan sapi. nak aku langsung nangodes karena aku orang egois, jadi orang-orang yang orang egois terus gitu. kamu korban orang sapi, mau lebih banyak orang-orang, mau ma rintang-rintang no misalnya suarga aku itu Januari suarga kamu, cari Allah Desember sapi ini ngerti aku yang kesewet like, kalau aku, misalnya suarga aku Januari itu terbang was lah nak wong pitu, swargane tanggalnya pitu-pitu bi, masuk swargaku bareng Ruhin? <laughs> ya karena mungkin kan corot teorian misalnya mulai aku mau korban bareng Ruhin. lah nganti di ono pengumuman malaikat bahak masuk surga ditunda, karena temannya masih di neraka. <laughs> Lew ngamal malu rasa mikir ngono, le ngamal yeh ya a, yeh sengko pengiran ngatur e b y s terserah, lana umbu turuti, bunggo abareng bodjo nih wong, lama sio bodjo lana ngi yono potensi nten tenan, karena kelas surganya masuknya beda-beda. bidah bidah, masuk surga nih wong soleh, mbek setengah soleh, bareng masuk terus nih soleh ngentoi, nih satu setahun murko sing korban kancah nih ceh, nerokok, fahmi, yus, uski usah mikir ngono, aku tak wong tapi ampun jadi penggalih loh, niki kira ra omong omongane wong nganggur ngoten mawon. Cuma nak cara sare, atene apik wedhus. Timbang sapi sitok nggo wong bitu, apik wedhus sitok nggo wong sitok. Karena nanti bisa egois tadi. Kalau bisa dipanggil Januari ya terbang saja ngapain ngeteni sing jatah masuk surga Desember. Iya <tuluh> nak Desember setahun, nak satu setahun be. Tapi rausap pikir rausap tu curuk curuk rausap kena ngamal yo ngamal lo ayo, kalo tak tenggi wo ngamal kok di pri tong nois rausang wo ngamal yo, ngamal lo ayo kok pangeran caranya biye, roboh full balik boleh tibaran itu yang cok, kita takut ning dalan, sesi mikir lo enak ngamal sengih kelas, engkau pangeran gampang, misalnya suar kamu sing si tok cek neng rokok, habis sampe pengeran tiket no kendaraan khusus sesi liwat seng, kok tiket ndai pangeran. pengeran pengeran kena kan gampang kamu kok repot misalnya kok nak ngempak sapi kesuwen, swarganis yang wong alem apa al quran ikhlas, klas jual kilat wes nggak sapi nih spek heh nih saya tak berangkat sih udah <laughs> kan seneng kok repot, swargan yang soleh soleh numpak nopo kilat suwen sapi ratuk tok orang-orang mengamalkan di perhitungan ikhlas itu sebuah kejadian itu 2 buju ini digodol wang itu jelas tidak nak diterus terus kalau <tuk> <tuk> korban. itu tidak bareng rata-rata ibu-ibu bareng bapak juga orang mesti karena sing tepatnya ada bah tua mati korban Gak tidak ada bah tua itu repot jadi mengamalkan ikhlas saja mulai ini jari Imam Malik ini juga kitab Mizan Kubro. sebagian syaratno pitu itu ahlu doa Sing Saahulbet, mereka tujuannya tadi, bent gak gondol bujoni, woah, <laughs> tapi jari Mama Alek ora lulbet, ora popos, nggak bentiatur, pingir rastine, Mama Alek yo, yo bingung juga deh, <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> omong durah mikir gado-gado, lah misalnya kaya kayak Kiai, neng podok terkenal khusuk walem, onong wedok wajo korban, terus obeng akhirnya lu pakai cibuguculi, woi <laughs> mereka ora korban deh bareng. <laughs> saya repot, kalau dunia ini atau gue bujuni ini orang, maklanya akhirat kasus-kasus <laughs> <laughs> orang kasus, saya, kasus saya ini orang doang yang sama korban, saya neng naruhan juga sering dibantai tiang saya saat ini, saya ternyata orang yang wedus perkara ini ada di darah tinggi memang sekarang kalau ada bakasan mau kolesterol, darah tinggi, macam-macam, wong yang <laughs> di darah tinggi, korban pita <laughs> kan rano khati sih gus nak vite nak sapi rano khati sih podo di kolesterol rano khati sih aneh buat di kolesterol itu rano uang merah itu orang kena kolesterol orang kena kena darah tinggi uang merah itu dust tahun pisan kok kena darah tinggi omnya gara gara meritung no darah tinggi seng cek kepengen tu lah seng sugai gitu selera wes sering nyate masih sugai dulu gue warasan jalur agak darah tinggi jangan dust setengah medit Isa mlarat um, darah tinggi om um, daging nih dageng setahun pisang, gara gara darah tinggi kan seng suke lah melo mangaan. Sejajar si suke ra geleng gabe, ga kan, naman toh? Ibu nafas rani korban malam bae bite, ya bite aja gue, gerta koi tiak. Ya. Ibu nafas jenani alimomo korban bae, novo, bite. Aku ah, rako korban, pokoknya tak tanggal sepuluh ayo kesunatan orang situ sembelaj, <laughs> malam nih kulotih ronin, zaman kulotih reng suke nih, ya saya gila joreng suke. Tapi kalau aku mulai wantan itu latam, sih nyembelarin wedus wedok kuru bisa, wedus wedok sugeng, wedus wedok lemu. Saking mulai mulai wedus lanang Tapi ini um bertahun-tahun ngerti tak itu yang, khusus korban ada wedus wedok gak kak korban mayuran. Jadi semua korban, korban syaratnya macam-macam kudu poel puel, dari untunero macam-macam lah semua yang untuk lah sanatun bohono lantai. Sebenarnya itu salah, ini saya fatwakan di sini sing jenenge udhhiya iku kudu wedus kibas umure setahun, nak sapi rong tahun. ana sing darani utawa tanggal gigine itu bener itu udhhiya tapi sebetulnya kalau tanggal 10 itu kesunatan nyembelih apa saja asal halal asal gak tikus sehingga Ibnu Abbas itu tiap tanggal 10 nyembelih pitik dia pitik tenan dik dik supaya menghilangkan toma mergo iku yaum muaklin hari makan-makan la wong Jawa salah kaprah Berhubung rakyat kelar, waduh, kayaknya blast blast. Akhirnya, toma, naraka bagian, ngungkit-ngungkit paniti, panitia, panitia. Ikut keliru, otak-otak ku daging, minimal keluarga itu udah toma. Ini minimal keluarga itu udah apa? Udah toma. Ikut hurroh, malah ini coro fake. Ikut malah, itu rokukuluh, laju truku, kulu, toal meyser, layasku tubil masuk. Narai so ideal, lo cup Bless nggak larangane islam, jadi kena rai so korban wedus ruko kembara jadi kutu king sakilu, na rai so jopi te na rai so lele, sementeng kak tikus, bus buk ngono. jadi malah malayu troko kulu, wulayu troko kulu, na rai so idiya lojo, bless, wewu teng naruan kulo wara itan, kulo tunjo noneng masarakan, akhirnya mulai guru-guru doano, nyembles cempe cilik-cilik anggripu tu, jadi anut kespa, sementeng kecumi korban, takoi wong yom ni mayoran. Dia ya sudah begitu dulu berapa sebegitu ulama-ulama dulu gitu lagi wura wura orang puan wudhus gak blas. akhirnya toma <noise> toma nyalah panitia no vomet sentiment aura tiga dindi itu salah salah nih ndak baik hidup gitu jadi kau itu yang eleng eleng malah hidroku gulu hidroku gulu isle almeisur layasku kalau bisa sedikit ya sedikit itu lakukan jangan sama sekali jadi misalnya ono wong wudu anane banyu sak gelas gue tangan gak kena gue sikil gak kena ya wudhu ini dok liane ditunda nggak pengenan maklum, mancani sana rai rai ono wong dia utang 10 juta disananya harus 1 juta sahur sih 1 juta terus belas terpuluh lumayan kan bagi sing di sahur kaleng nopo kaleng nopo 1 juta cocok terus belas wong nah, salah keahpra anggerorap orang ora iso terus belas Rabi Wong Wedo itu sarate ayu, nasab nurut ape tapi nak reiso papat sifat itu ya seanani sing glemono ojo terus gak rabi lah, pokoknya bang sebelas itu gak boleh, uang rapal Quran ralim ya tetap mulang cari Nabi balihu ani walau ayat-ayat saya tuh saya sekolahus tuh orang lo no sekolahus.